hiduplah jadi anak pantai ini di tebing sedang memancing itu di sana ada perahu sedang mencari ikan di sini pun mencari ikan tapi tidak dapat ikan dapatnya batu karang teman-teman ini di daerah hey. Taman Alas Purwo Tanjung Sembulungan ini ya teman-teman hey, ya. ah oh, gua Maria oh ini di sana itu ada gua Jepang di sana ini eh, tinggalan Inggris terus kita nanti ke sana menuju spot sana ini airnya masih surut ini ya ini sama teman-teman ini kadalnya rumahnya di sana tapi lewatnya sampai gunung-gunung sana itu nah, rumahnya itu daerah sana mutar ada 4 jam perjalanan sangat seru sekali ini Ya teman-teman menuju spot mancing. Oke ya kita sambung lagi di sana. Terima kasih mancingnya sangat seru sekali. Ya, gampeng gampeng. gogo Ya, tak gotal iki. Nih, mancing, mancing. Angkat. Monggo, monggo, monggo. Oh, strike. Strike. Iwak apu iwak apa? Iwak Nemo Iwak Nemo iwak nemu. Mana ikannya, ikanya, ikanya? Nah, ini setrek ini ya, teman-teman. Dapat satu koin. Ini guys. Oke. Okay. Nah, Dapat jenis. lagi. Jos, kados. Action, action. <laughs> Jos, kados. Jadi, Mancing, mania! Boncos! Ini, perahu-perahu nelayan yang mau berangkat bekerja. Ini, ini bersandar di utara Gunung Sembulungan. Ini, ya, teman-teman, ini bentar lagi pada berangkat. Ini, ini lagi bersantai-santai di sini. cing ini ya teman-teman ini airnya surut ikannya sudah tidak memakan ini ya teman-teman ikannya kecil-kecil ini ya ini saya berada di hutannya ini ya teman-teman ini wilayah Sembulungan atau kawasan alas Purwo ini ya teman-teman Hasil ikannya Kayak gini teman-teman Kayak gini ya Ikannya tak tahu Ikan apa ini Pokoknya Ikan bawa pulang Ini ya Tidak sempat Ngerekam saat mancingnya <tuh> Soalnya tadi Di sana Tempatnya sangat Sulit Dan ini pindah Di sini tadi Masih <tuh> Posisi lemakan makan kayaknya. Ini Dan di sini itu teman-teman. Ah, pada nyangkut ini. Soalnya karang di bawahnya. Nah, ini perahu-perahu sudah pada berangkat ini itu berputar. Jika mau berangkat ini perahu-perahu yang bersandar di Gunung Sembulungan ini ya teman-teman. Nah, di sini karangnya sangat kasar sekali ini sampai nyangkut-nyangkut di sini, teman-teman ya Tuh pada berangkat